Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys lengkap sekali kita bawa helm kalau keluar uh, di jalan raya untuk keselamatan kita. Salah satu dari video, Alhamdulillah. Pada saat yang kali ini kami akan menyajikan video mencari jamur di pinggir jalan poros di blok sawit. Dan ini kami sudah ditemukan. ya Kita akan lihat apakah kita dapat jamur banyak atau tidak dan berapa jenis jamur. Apa Assalamualaikum, warahmatullah wabarakatuh, dan selamat menyaksikan. Alhamdulillah, jamur nyari, jamur dicari. Ini di pinggir jalan ini, bro. Bikinnya ada yang datang, siangnya nongol lagi karena pertumbuhannya. uh pakai tas ini ada akarnya. tuh Uh, bagus sekali modelnya Oh uh. Wow Dapat lagi, tuh, dapat lagi, nah. tuh, Biarkan. Ya, kan? Tuh, hmm. udah hampir punya tas, tas, untuk HP nih, api nih. Nah, dapat lagi. I <laughs> believe. gue oh, coba kali ini jamurnya minta hujan, uh, jangan oh, oh, di sini banyak. Hmm. banyak. Out and the to get us up western time yeah wanna Ayo kita nyobras lagi. Udah hantur semua ini, ini nah. Akhirnya selesai. Baik, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita cari jamur akhirnya ada oke okay. demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh